semua orang terlalu berkatu ketemu lagi dengan saya Zaki di channel YouTube Vika di episode kali ini kita bakal membahas tentang behind the scene jadi kemarin saya dapat kerjaan atau Project uh, bikin video clip video clip band The Wolf of Yesterday yang berjudul Sight jadi saya cerita dikit ya dari, dari konsep awal jadi konsep Band ini datang ke saya atau menghubungi saya itu dengan punya satu materi lagu yang enggak ada vokalnya Jadi kayak instrumen gitu Nah saya balik lagi bertanya ke mereka Nah di sini band ini ada berdua orang satu drummer satu gitaris Ada satu rio di gitar dengan ada adit di drum nah, di mereka itu datang dengan satu lagu yang judulnya side di kayak instrumental gitu. Uh, konsep besarnya sebenarnya saya pengen bikin mereka itu live perform. Jadi di satu live perform dengan keadaan dua, dua gimmick. Karena ini kan judulnya side. Walaupun side ini judulnya setelah video clip udah jadi baru uh, kepikiran side ya. Uh, karena di sini saya mencoba menerjemahkan lagu ini itu mereka ada di dua sisi. Mereka pun hidup di dua sisi ini, tapi mereka mendapatkan sisi yang lain. Konsepnya ya di studio, itu, uh, zoom meeting, kita setting dan kita. Tadinya zoom meeting yang pengen dipakai serius, uh, mereka berbelah lagi kerja, cuman karena kualitas dan hasilnya nggak maksimal, nggak sesuai dengan yang saya pengen. Jadi kita bikin lagi zoom meeting, menghubungi orang-orang yang ngebantu kita untuk uh, beracting uh, di zoom ini. Udah, udah diproses itu dan Kita Dari konsep itu, kita hanya butuh Berarti studio Studio untuk mereka live perform uh, ya udah deh, kita sewa studio mana kita milih angin foto studio Itu ada di cemulit ya Di atasnya pondok lensa, di lantai 3 nya Nah, di Angin foto studio ini ada kendala lagi di Dimana backgroundnya itu Hanya Mungkin 2,75 ya uh, Lebarnya itu 2,75% jadi kemungkinan untuk ngambil uh, live perform mereka berdua dengan movement yang uh, fleksibel atau uh, benar-benar movementnya dapat itu kayak saya rasa kurang makanya dengan keadaan kayak gitu saya juga mikir lagi oh ya udah kita bikin schedule shootingnya kayak gini aja Adit sama Satrio ini diambil gambarnya satu-satu jadi kita setting di background kita pakai background item karena saya pengen liatin gelap terang e, simple tapi ada gelap terang jadi background item itu punya kesulitan sendiri jadi saya pakai lighting itu ada tiga satu di sisi kanan kanan saya berarti depan kiri mereka satu lagi di top e, di atas mereka untuk e, masih detail untuk rambut atau badan itu uh, biar nggak ngebaur dengan background yang hitam itu itu ada satu lighting lagi yang saya taruh di kanan bawah untuk masih detail uh, drum atau alat yang mereka pakai pertama adik karena uh, kenapa adik diduluin syutingnya karena emang susah ya uh, bukan susah ribet karena kita harus setting gitar eh setting drum kita, kita harus setting drum dulu bener, bener ngepasin dulu drumnya jadi saya duluin Adit karena set drum itu biar nggak ribet entarnya kalau Sergio kan bisa menggabung kita setting dulu Adit jadi kita ada lima kali shooting, 6 eh, kali enam kali, kali tag yang harus terus itu satu, eh, yang 4 itu per sendiri-sendiri di mana satu yang dua gini kantoran atau si ekspresi bosan jenuh yang dua itu ekspresi mereka bermusik jadi mereka ngambil satu-satu yang dua lagi berbeda, saya pengen uh, maksain gitu mereka ada frame yang berber berdua barang karena kadang untuk yang namanya syuting misa uh, moodnya itu nggak dapet nggak nggak nggak nggak perfect walaupun dapet segimanapun saya ngerasa kurang puas makanya udah deh e, harus ada satu tek atau dua teks mungkin yang bener-bener e, mereka satu fret di sini kesulitan adit sendiri itu pas di saat ini mungkin yang namanya drummer di saat mukul itu harus ada ekspresif atau apa dia bi biar e, dengan biasa terbiasa yang main drum nggak bisa flat gitu mukanya itu nggak bisa flat, yang bisa kelihatan bosan karena emang drum itu atraktif kan yang kita tahu pokoknya di sini, Adit punya kesulitan Saya wajar karena Gimana caranya kita memainkan satu alat musik yang Punya power Kita biasa mainin ekspresif Jadi Harus ngeliatin bosan Cuman di situ tantangannya dan Adit juga saya rasa berhasil Melakukannya dengan baik Setelah itu setelah syuting Adit beres, kita nggak langsung geser Adit, nggak, kita langsung tag dulu mereka yang berdua, karena biar nggak harus setting drum lagi. <tuh> kita ngambil gambar satrio dengan Adit yang berbeda ekspresinya, udah main band karena saya pengen mood uh, mereka kompak atau mereka ngerasa nyaman itu mood band. Di sini saya pengen ngambil mood band ya di saat berdua itu korelasinya mereka nyaman berdua dengan keadaan di band ini setelah itu, itu benar-benar seru banget, atraktif mereka berdua uh, bisa uh, memperlihatkan bahwa mereka di band ini emang berdua nyaman bermusik berdua saya pengen ngeliatin itu dan settingnya pun gak lama untuk itu karena kita benar-benar ekspresi band ya jadi yang yang biasa mereka lakukan nah, itu kita langsung ke, ke syutingnya satrio satu Syuting satrio lumayan agak ribet agak ribetnya karena yang namanya drum mau kalau lagi ekspresif tetap di satu tempat itu mana background hitam itu kan meket dan kita juga ganti background sebenarnya pasti editing uh, jadi movemennya kadang movementnya gitaris itu berburu kemana-mana suka dia jadi saya coba di sini ngarep banget satu ya harus bisa uh, yuk jangan jangan terlalu jauh ya. saya kasih jarak batasan kamu cuma boleh lewat sini sampai sini sampai sini dan itu murah tenaga satu jadi gua, uh, apa ya kita cek emang nggak terlalu banyak kita cek itu total cuma empat jam empat jam itu udah dengan setting jadi eh, saya juga ngerasa wah but, ya ngerasa senang juga ya bikin project ini karena eh, saya juga belum nggak saring ya bikin project video clip gitu, makanya diajakin project dan dipercaya untuk project ini senang banget dan saya dibebasin banget, kasih konsep mereka tuh eh, bener datang ke saya, punya lagu, pengen bikin video clip, dan saya dikasih kebebasan konsepnya kayak gimana udah tuh namanya uh, secara konsep uh, video clip dan konsep uh, teknis uh, video itu bener-bener saya dibebasin banget explore di sini bener-bener saya pengennya pure pure settingnya pure uh, semua keadaannya itu pure dan di saat movement kartu kartunya pun saya pengen nggak nggak pakai Ronin, in uh, sta uh, pakai stabilizer lagi ya Jadi bener, bener saya pengen handheld Saya pengen bener, -bener full Ini tag uh, udah aja Sesuai keadaannya kayak gimana Walaupun di proses editing saya tetap ada uh, Apa ya? Uh, di chroma lagi uh, Jadi saya nge-cropping lagi bener, -bener orang-orangnya Orang-orangnya aja yang diambil dengan saya masukin ke background hitam Senang banget bisa ngerjain project ini Semoga teman-teman juga suka Kalau misalnya teman-teman Belum melihat video clip Ada Nanti saya tampilin di Di atas Dan di ending video ini juga bakal ada Oh iya Dan terima kasih juga teman-teman Yang udah Dukung saya selama ini Udah Mungkin 3 bulannya dari November Saya baru bener, bener rutin Upload video dari November dan selama 3 bulan ini makasih banyak udah masuk subscribe saya udah itu udah nonton video-video saya jangan jangan lupa dukung saya terus kalau misalnya uh, teman-teman ada masukan ada pertanyaan bisa langsung aja kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya